Oke, guys. Selanjutnya, ke presiden yang kedua, ya. 1, 2, 3, <San> Oke, guys. Selanjutnya, ke episode yang ketiga. <San> Oke okay, selanjutnya ke preset yang keempat Oke okay, lanjut lagi ke preset yang kelima ya Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-6, guys. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-7, guys. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-8 ya Oke okay, lanjut lagi ke preset yang ke-9 ya Oke lanjut ke preset yang ke-10. Oke, lanjut ke presiden yang ke-11 okay, ke ke ya. oke selanjut ke presiden ke-12 <sikas> sudah lama tak terlihat bukan berarti padam kita hanya istirahat dan sekarang kita komik guys <sikas> <sikas> <sikas> <sikas> <tik> <sikas> oke okay, lanjut ke presiden ke-13 guys <sikas> Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-14. Oke, okay, guys, itu preset yang ke-14, lanjut ke preset yang ke-15. Oke, okay lanjut ke presiden yang ke-16 ya. Oke, okay, lanjut ke presiden ke-17. Oke okay, oh, no, oh, mm. okay, lanjut ke preset yang ke delapan hmm. oh, okay. <tik> belas kalau itu LATI <tik> <tik> Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-19. <Sing> oke okay guys selanjutnya ke presiden ke-20 ya oke okay guys selanjutnya ke presiden ke-21 Oke lanjut ke preset yang ke-22. dua yang ku Oke lanjut ke preset yang ke-23, ke guys. oke lanjut ke perisian yang ke-24 Oke lanjut ke presiden yang terakhir itu ke-25. Oke guys, mungkin segitu aja dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.